Yang? Yo. Ya. Konten-konten. Mau no, ngereview apa nih? Mau ngereview sih. Mau ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Kayak pada ngereview konten. <laughs> <laughs> Masnya duduknya euy. Eh? sunah ada gede itu tuh maaf aku <laughs> yang nonton yang pada sangnya lu anjing <laughs> oke okay, halo semuanya halo teman-teman uh, back with me klasik panggil welcome back to my channel klasik <laughs> <laughs> saya nungguin diri ya tadi lama banget make upnya uh, maaf ya mm -hmm. waktu melihat perempuan pasti mengerti lah ya uh, tuh, liat. Aduh. Dan, itu lihat aduh itu make hari ini tuh udah yang paling cepet banget loh yang Ging. dari ah, ya, sebelum-sebelum-sebelumnya lama yang itu tuh lama banget, yang ini ngantuk sumpah tadi aku nungguin sama Bram Jing oh, Bram perlu ya? dilapisan si Cilaya make up Ainge dono Iya, tuh ngomong ada Bram di balik kamera iya yeah, Bram, <laughs> obayanya gak hadir, Obainya jadi diganti sama, hadir. Bram. <laughs> <Ganti> sama Bram Iya, sama Bram gambar beralih musik, <laughs> gitu. Jadi gini, mm, sebelum nonton subscribe dulu lah. Uh. Subscribe dulu, subscribe gratis kok. Uh. Kita hitung sampai dua. dua. Satu, tiga, subscribe. Oke, <laughs> <laughs> oke, okay? okay, thank you. Uh, jadi uh, banyak yang nanya kan, bedanya anggur merah biasa sama yang gold tu apa gitu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 harus, harus make up lama minum dikit, apa? Ini gue udah lama nggak nyobain anggur merah yang biasa, susah, rada susah juga sih nyerinya di sini. Kemarin dapat di warungnya si Ronald. <laughs> Ternyata deket rumah juga ada di si Armed di Jambi. Tahunnya gue dari si Komar. <laughs> Gomar, Mas Dim cobain aja di Armed katanya. Soalnya tadi Armek. Armad. Oh. Tadi gue ke warungnya Ronald masih tutup, jadi cobain aja di Armed Ternyata, ternyata ada, Alhamdulillah. Jadi gimana yang rasanya tentang umbur merah yang biasa? Kalau aku ya, kan dulu pas di Jakarta mah, gue lebih sering ngotot yang biasa. Soalnya di Jakarta yang gue tuh malah susah dicari gitu. Balik ya. Balik, makanya pas gue nikah sama Dimas, gua pindah ke Bandung. Malah di Bandung tuh yang susah, yang dicari yang biasa gitu. Jadi ya, gua gak asing lagi sama yang biasa. Tapi, tapi dari yang biasa sama yang gold, untuk sekarang karena gue udah nyoba yang gold, jadi gua lebih suka yang gold, daripada yang biasa. Gitu, soalnya kalau yang gold, oh uh, gitu aja, sange gitu. Kalau yang ini mah ngepet botol, sange-sange, enak banget waktu saya minum airan <SILENCIO> apa deh yang <SILENCIO> ada <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> jadi gitu kata sila gitu enak enakan yang gol yang gold kalau menurut gue sih enakan dua-duanya enak sih ya, sama merma tergantung eh, si kon lah kalau misalkan kita pengen nyantai ya kita minum yang biasa, biasa? kalau kita pengen ngebut kita minum yang gold ya, gitu. Gitu. jadi kalian uh, lebih suka yang ngebut atau yang nyantai? tulis hmm. nanti di kolom komentar nanti gua kasih giveaway Amer yes. Amer biasa Amer gold nih terserah oh. <laughs> <laughs> kalau kamu lebih Satu... sukanya nyantai apa yang ngebut? aku suka dua-duanya oh. awalnya nyantai lama-lama ngebut oh, iya gitu. kayak era king oh. <laughs> kalau kalian cepet-cepet ngewek gitu minum aja yang ini gitu kalau mm. misalnya ini tuh nying, 4 botol mah gak keras manfaat minum anggur merah delapan manfaat minum anggur merah bisa membantu menurunkan berat badan sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Psychology menemukan bahwa minum satu gelas anggur merah bisa setara dengan satu jam latihan wanjing. Gokil sih. Senyawa resveratol, eh senyawa resveratrol alami yang ditemukan dalam anggur merah sebenarnya bisa kinerja olahraga. Itulah kalian cari aja lah kalau gue salah bacanya mah dua menyegarkan apa sih asli segar banget cek nafas coba nafas dijamin bau lah <laughs> menyegarkan apa anggur merah bisa berfungsi sebagai obat kumur karena flavan 3 yang terkandung dalam red wine ini bisa mengurangi bakteri jahat yang ada di mulut anda tuh jadi buat yang suka ngomongin orang dan sering kumur kumur pakai anggur merah. Ya. Gitu. Ketiga, membantu atasi alergi. Beberapa jenis anggur atau wine benar-benar bisa membantu meringankan gejala alergi. Itu terbukti sih, emang. Empat, membantu jantung Anda. Anggur mengandung antioksidan dan bisa membantu mencegah penyakit jantung. Minum satu gelas anggur sehari bisa mengurangi risiko terkena serangan jantung dengan menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat Minum segelas red wine setiap hari juga bisa membantu mencegah pembekuan darah Nah makanya kalau darah kalian beku dan Tapi jangan sampai otak yang beku ya Kalau darah kalian beku kalian bisa konsumsi ini Minum sehari satu gelas aja Jangan banyak-banyak Tuh, itu ada manfaatnya ini enggak cuma dipakai wabok doang 5. menurunkan kolesterol jahat jantung yang sehat dan kolesterol baik berjalan beriringan anda tidak bisa memilikinya tanpa yang lain red wine bisa bantu meningkatkan kadar kolesterol HDL yang baik hingga 5-15% dan juga bisa menurunkan kadar LDL LDL ya bukan LDL 6. Memori karena anggur membantu mencegah pembekuan darah dan mengurangi peradangan pembuluh darah, maka minuman yang satu ini juga membantu Anda mempertahankan ingatan Anda nah, jadi yang pelupa bisa minum emir 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda ih, yoi banget gua selama ada virus corona ini, gua kemana-mana gak pernah pakai masker ah uh, gua pakai gua enggak minum vitamin, gua gak makan sayur. 7. meninggalkan sistem kekebalan tubuh Anda. Menurut sebuah penelitian di Inggris, mereka yang minum segelas anggur sehari mengurangi risiko infeksi sebesar sebesar 11%. Ini karena flavan3 dalam anggur membantu mereka menangkal bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan gastritis bisul dan kanker perut hanya setengah gelas juga bisa mencegah keracunan makanan yang disebabkan oleh kuman seperti salmonella Delapan terakhir membangun tulang yang kuat telah ditemukan bahwa rata-rata wanita yang minum segelas red wine tampaknya memiliki masa tulang lebih tinggi Huh, begitu, jadi alasannya alkohol meningkatkan kadar estrogen yang memperlambat penghancuran tubuh dari tulang yang menua begitu, jadi ada manfaatnya juga ini kalian, nah gue tau lah anak-anak sekarang mah, anggur merah ah, anak, anak sama juga udah pada minum sekarang mah apa udah, dipakainya? Walah, udah pada dipakai kokin cewek ya kan ya iya mm -mm. ini berapa sih? salah satunya ini mm -mm. siapa? Mm -mm. kamu mau minum yang mana? kamu yang gold deh aku yang ini karena kamu sukanya yang gold tadi kamu ngomong suka yang gold uh, iya iya emang iya uh Brom -huh. dikasih kamera kasih dong dikasih dong Let's share dulu kita share okay. hapus Nah hmm. jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada manfaat dan apa sih? Hmm? Ya ada Kelawa. manfaat. Ada manfaat baiknya, ada manfaat buruknya. Jadi manfaat buruknya ya. Tergantung kalian ya, gitu. Yang mau ngebawanya gimana? Kalau minum berlebihan ya kan mabuk juga. Ini kan ada kal kalau minum yang kayak tadi gue jelasin itu sehari segelas lah. Insya Allah mudah-mudahan sehat. klik gitu kan. aja. Terbaik aja. Kalau bagus juga buat kesehatan. Iya, tuh. Lagi kalian yang udah suami istri gitu. Kalau buat menghangat-hangatkan, nah cocok banget nih asli musim hujan kayak gini kan ee, dingin ya, dingin banget Amer cocok lah untuk sekedar hangatin badan atau sekedar ya kumpul-kumpul bareng teman kongkong ngobrol-ngobrol yang gak jelas itu kan ya yang penting gak ngomongin orang. Mm. Tapi kalau asik banget ini tuh buat di kalau ngetawain orang nggak apa-apa tapi jangan apa jangan ngomongin orang, mending ketawain aja gitu kayak misalkan uh, si Romy ini ya, yeah. nah jangan diomongin, ketawain aja udah gitu. <laughs> bram minum dong Bram. Berapa, Sini, beram Sini, berapa beram biar kelihatan sedikit aja lah. Hai, <SILENCIO> hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah ini Mantap Mantap Mantul banget ah, ya. Mantap ah, Mantap ayo. Ya balik ke belakang layar <laughs> Tumben Tumben <laughs> Tim Hore kita di belakang layar <laughs> Tim Hore kita di belakang layar dulu Sementara guys Aduh. <laughs> Oke jadi sini udah Gue jawab pertanyaan kalian Apa bedanya anggur merah yang biasa sama yang gold yang ini soft yang ini strong gitu kan. Jadi eh uh, silakan kalian coba terserah kalian sukanya yang mana. Gitu aja. Jangan lupa di follow Instagram gua. Ada di sini. Klik si sama kayak YouTube dan Bini gua. Ecerot Cila nanti ada di, di deskripsi uh, kalian boleh komentar sebanyak-banyaknya terserah mau komentar apapun dan terakhir jangan lupa juga like comment share and subscribe ya share terserah kalian share ke WhatsApp keluarga oke okay. dan lah gue pamit deh ya. Cilanya udah mulai sange <laughs> yaudah thank you buat yang udah nonton see you on my next video bye bye yuk makan tomat kurang subscribe iklan mak